Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kami liput bagaimana perubahan Perkembangan kantor desa Binturung Kecamatan Pemukan Utara Kabupaten Kota Baru Setelah warga masyarakat Terlibat uh, Untuk kerja bakti Atau gotong royong Setiap hari Minggu dan perubahan ini sangat nampak dengan melihat keadaan awal dari warna dan lainnya dan ini adalah berikut suasana lingkungan wilayah desa Binturung oleh kepala desa Budi Rahman dan BPD-nya adalah Yudiansa. Semoga bermanfaat sajanya ini untuk bagaimana menemukan rasa peduli untuk membantu program-program pemerintah desa dengan melibatkan aparatur sampai RT dan warga masyarakat sekitarnya. bakti terhadap perawatan uh, kantor Desa turun secara bertahap dan masih berkelanjutan sampai saat ini dengan cara melibatkan seluruh RT 16 RT yang ada di wilayah 19 dan 4 RW dengan menyusun jadwal dan ini adalah aula atau balai pertemuan yang rutinitas dilakukan selama kepemimpinan beliau setelah banyak program termasuk diantaranya adalah perbaikan dan perawatan jalanan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas jalanan masih di pinggir jalan dan bahkan beliau menjalankan melalui rapat pertemuan pembentukan panitia persiapan turnamen Bintang Cup yang insya akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan ini adalah pemandangan Adem begini Dari arah depan Ini burung Perubahannya Dan Beliau yang belakang ini adalah Bukit Rahman Beliau langsung turun di latangan Memotivasi aja enggak, enggak, jangan dibeli katanya ya. Kalau ingin transportasi. Wah. yang. Kita sudah kita datang. mulai kita pasang persiapannya pelahan-lahan, Bang kita akan persiapkan uh, semaksimal mungkin